Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Tentunya kita semua sebagai warga kunafasia sedih banget ya ketika melihat Dan tentunya mendengar suatu kabar yang kurang baik terhadap Bunda Lesti Karena sedang tentunya sakit dan dibawa ke rumah sakit semalam persahabat ya Kita doakan mudah-mudahan Bunda Lesti selalu diberikan Kekuatan, cepat sembuh, sehat kembali, hanya doa terbaik yang selalu kita berikan pastinya untuk idola kesayangan kita Dan di kabar pertama ini kita awali dengan wawancaranya Ivan Gunawan nih persahabatnya Kemarin Ivan Gunawan menyampaikan dan menerangkan persahabatnya Kronologi, tentunya sakitnya Bunda Lasti Kaigun mengatakan suatu berita yang kurang enak kata Kaigun persahabatnya. Karena yang seharusnya Lesti tampil di sini tapi barusan ngabarin kalau dia harus dilarikan ke rumah sakit karena tipes. Ini penyampaian langsung dari Kaigun persahabat saat di wawancara. Sebenarnya aku udah tahu dia tipes, persahabat ya, dari hari Selasa kemarin, kata Kak Igun. Tapi dia bilang, Dede udah agak lumayan sehat, katanya persahabat. Nah, Insya Allah, Bunda Lesti. Luar biasa. Jadi dedek tetap datang, katanya. Sampai tadi pagi dia ngabarin kalau panasnya 40, tuh, persahabat ya. Dan sampai tadi pas mau jalan, udah make up. Ternyata Bunda Lesti kejauhan, persahabat, itu sudah make up. Dan sudah mau berangkat Sudah mau jalan persahabatnya Kondisinya semakin tidak membaik waktu itu Ini langsung ya penyampaian dari Kak Igun Dan sudah dibawa ke rumah sakit sama Bilar tuh. Sudah dibawa ke rumah sakit oleh Papa Bilar persahabat Kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan idola kesenangan kesayangan kita Selalu diberikan kekuatan, kesehatan dan mudah-mudahan Bunda Lesti cepat pulih, cepat sembuh, cepat beraktivitas kembali seperti biasanya, amin Begitu banyak persoal tanggapan dan respon yang diberikan juga diantar dari akun El Gemoy Sebenarnya dari tadi sudah make up, mau berangkat ke acara ke Igun, tapi kondisinya kurang membaik Jadi langsung dibawa ke rumah sakit sama suaminya, cepat sembuh ya Bunda Lesti, amin Doakan yang terbaik ya untuk Bunda Lesti Kejora dan sebelum juga persahabat kita mendapatkan informasi langsung dari Cik Mer, persahabat dia ya. begitu banyak pertanyaan yang masuk persahabat kepada Kak Meri mengenai tentunya kondisinya Bunda Lesti dan Kak Meri juga sudah menjawab pertanyaan semuanya Bunda Lesti sudah di rumah sakit sekarang kata Kak Meri ini postingan yang semalam persahabat Kak Meri hanya minta kepada warga Konoha untuk doakan Bunda Lesti supaya cepat sembuh itu saja persahabat ya, semangat untuk warga Konoha, sama-sama kita berdoa untuk kesembuhannya Bunda Lesti Keciora. Kemudian juga persahabat ya, tentunya kita lihat di postingannya ke Igun Sudarmono Alhamdulillah untuk lagu insan biasa, kembali masuk 16 chart music Hindu persahabat, dan berada di posisi 36 untuk lagu insan biasa Lesti. Ini suatu kebanggaan pastinya untuk keluarga Konoha Insan biasa emang selalu membuat kita bangga Lesti Kejora mudah-mudahan terus berkarya Terus memberikan karya terbaiknya, amin Kemudian juga persahabat selanjutnya dan informasi dari Lesti Lover Sumedang Akan diadakan acara buka bersama Lesti Lover Sumedang. Waktu dan tempatnya itu hari Sabtu, tanggal 1 April Tepatnya hari ini persahabat Pukul 17.00 sampai selesai Masya Allah mudah-mudahan acaranya lancar Acaranya tentunya diberikan kesuksesan Kita simak juga kalimat caption info yang ditulis langsung oleh Lesti Lovers Sumedang. Assalamualaikum, Masya Allah, Alhamdulillah ini yang ditunggu-tunggu momen book berles love Alhamdulillah, Les Love Sumedang setiap tahunnya mengadakan agenda buka bersama Semoga dengan buka bersama di bulan suci Ramadan ini bisa meningkatkan solidaritas, mempererat silaturahmi. Amin. Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik dan bismillah mudah-mudahan kita semuanya semakin kompak, semakin solid dan semakin kuat untuk mensupport Leslar Family. Kemudian juga persahabat kita simaknya selanjutnya ada video lama, persahabat ini bukan video baru ya, video lama memperlihatkan tentunya suasana idola kesenian kita lagi makan bersama dengan sahabat dan ada juga Pai di sana, persahabat waktu Pai masih di Jakarta, masya Allah. Walaupun video lama yang penting udah lihat mereka aja kita sudah senang banget ya ada Abang El, ini kebahagiaan yang sungguh luar biasa pastinya. Mudah-mudahan tersahabat bahagia terus. Lestor family selalu dikelilingi oleh orang-orang baik, dan mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Masih menunggu judul lain hingga kabar terbaru lainnya. Hari ini, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru dari Lesti dan Rizky Bilar.